teman-teman tapi uh, setelah kita rubah dengan musik dari YouTube kan hilang nih restrictionnya seperti ini ya uh, tentu timbul pertanyaan dari kawan-kawan ya Bang sama juga kalau itu aku udah tahu gitu kan udah banyak tutorialnya gitu kan musiknya jadi musik YouTube Oh tidak cara saya ini setelah kita rubah nantinya uh, akan uh, kembali ke suara Awalnya, jadi kita akan tetap bisa menikmati uh, karaoke sesuai dengan musiknya ataupun lagu sesuai dengan aslinya. Jadi bukan bukan dari YouTube ya. Hai teman-teman, saya mau tunjukin rahasia yang berbeda. Tonton dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham. Ini adalah cara untuk menghilangkan Copyright atau klaim hak cipta yang beda, beda, beda. Please like and subscribe to support warna grafika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bintang babe, buan-buan, kakak dan adik semuanya. Selamat datang kembali di channel warna grafika. Uh, hari ini saya akan membagikan kepada teman-teman lagi satu trik yang mungkin teman-teman akan sulit mendapatkannya dari tutorial-tutorial uh, yang lainnya, yang mana ini cukup penting buat kita, konten kreator uh, yang aktif, membuat video-video, dan tentunya. Video-video kita seringkali ingin kita uh, tambahkan dengan musik-musik uh, Ataupun lagu-lagu yang sesuai dengan uh, selera kita Yang sekiranya asik didengar oleh kita maupun didengar oleh calon audiens kita Nah itu terkendala uh, keseringnya dengan menggunakan musik-musik itu Kita sering mendapatkan copyright claim yang menyebabkan video-video kita itu tidak bisa dimonetisasi uh, buat yang belum monet dan uh, ada juga yang uh, berbagi ataupun juga sama sekali tidak mendapatkan penghasilan walaupun banyak yang menonton nah uh, ini adalah hasil uh, saya bereksperimen di channel saya dan itu saya lakukan karena saya mencari berbagai tutorial yang menunjukkan bagaimana caranya uh, Untuk uh, Menghilangkan Copyright daripada video kita Ya memang banyak sih Tutorial-tutorial uh, yang mengajarkan tapi hanya sebatas uh, apa ya Mengganti suara dengan musik di Youtube Ataupun Memangkas video Atau juga Membisukan videonya Di mood ya videonya Tapi yang saya ajarkan ini adalah bagaimana caranya Apabila kita terkena copyright eh, Kemudian eh, Kita bisa tetap Mendapatkan eh, Suara dan lagu yang sama eh, Tapi Copyrightnya Hilang nah Langsung saja saya akan contohkan Teman-teman ya Langsung akan saya contohkan, kita langsung ke browser ya. Di sini, browser saya gunakan adalah Chrome. Kita langsung ke YouTube Studio ya, buat teman-teman yang menggunakan ini, menggunakan apa namanya handphone, boleh masuk ke Chrome ya, dari dashboard ya. Karena di handphone juga ada browser, ya. Saya akan tunjukkan di sini. Saya ada banyak sekali memiliki video-video uh, yang menggunakan musik, ya. Nah, ada album musik, ada. Karaoke, ya. Dan dan rata-rata di dalam video tutorial saya juga ada musiknya dan itu bukan uh, musik YouTube ya, gitu. Nah dan itu tidak terkena restriction atau tidak terkena copyright ya. Nah ini, ya. Banyak ya. Nah kok bisa bang gitu? Nah, ini caranya ya. Nah ini dilihat, ya ini adalah uh, video takbiran yang mana masih uh, terkena copyright claim nih seperti ini dan ini dolar merah ya teman-teman ya, nah ini kelihatan nih itu, nah ini adalah salah satu contoh yang terkena copyright. Dan semuanya tadinya ini pun, ya, ini juga sama kondisinya seperti ini teman-teman ya terkena copyright ya. Tapi kenapa kok bisa menjadi bisa dimonetisasi dolar hijau ya? Tidak ada restrictionnya nih teman-teman ya. Dilihat di situ ya. Nah di sini juga ada lagi kita tunggu. Nah ini ada konten-konten uh, karaoke saya juga ya nah ini sekarang sudah tidak ada uh, copyrightnya, restrictionnya sudah non ya padahal awalnya juga terkena copyright ya ini banyak sekali ini teman-teman teman-teman uh, boleh cek channel warna grafika ya uh, yang menonton video ini boleh dicek ke video-video yang lain diperiksa gitu kan apakah terkena Copyright ya, nah ini, ini juga nih ya. Ini yang belum saya kerjakan. Ini baru saya upload. Yang mana ini adalah uh, konten lagu atau musik yang saya ambil juga dari internet. Nah, ini masih ini ya, masih belum dikerjakan. Nah, baik, uh, jadi caranya ya, teman-teman ya caranya apabila teman-teman mengalami hal seperti ini terkena copyright baik di konten teman-teman uh, maupun saat live ataupun nge vlog ataupun mungkin tutorial yang menggunakan musik terus terkena uh, copyright nah, tentunya kalau kita gantikan lagunya di saat kita bicara akan hilang tertutup dengan lagu itu apalagi tutorial ya Di saat kita menerangkan begini kena copyright kita gantikan dengan uh, lagu dari youtube tentunya apa yang kita sampaikan tidak tidak kedengaran lagi karena sudah tertibat dengan musik dari youtube kalau di trim juga uh, jadi uh, tidak nyambung lah ya bagiannya apalagi di mute ya Nah, jadi solusinya dari saya ini Uh, saya berbagi uh, berbagi trik ini ya agar teman-teman juga bisa memiliki konten musik atau menggunakan musik tanpa uh, copyright. Saya akan merasa senang sekali apabila teman-teman bisa maju dalam berkreasi gitu. Bagus-bagus nah, bisa jadi sultan juga ya kan. Nah uh, harapan saya. Juga semoga teman-teman bisa menjadi uh, subscriber setia untuk warna grafika Yang terus mencari informasi dari tutorial-tutorial ataupun konten-konten lain di warna grafika ya teman-teman Nah jadi langsung ya teman-teman ya Nah setelah teman-teman upload dan uh, ketemulah ini ya Copyright mau dia ineligible ataupun berbagi Teman-teman nggak -teman usah panik Jangan takut, jangan khawatir. Itu kentut, bukan petir, ya teman-teman. Ya, nah, jadi di sini teman-teman boleh langsung ke bagian restriction, ya. Dan klik pada copyright claim, ya, dekatkan aja atau kursornya, ya. Atau kalau di HP, teman-teman silahkan pilih copyright claim, lalu si details. nah maka akan muncullah informasi lagu-lagu manakah yang terkena copyright ya nah kita lihat dulu di sini apabila channel impact-nya not affected artinya dia tidak berpengaruh eh, pada video ini artinya tidak mempengaruhi akan dibanned atau diblokir ya biarkan saja nah apabila kita klik di sini akan muncul pada uh, durasi ke berapa uh, lagu yang terkena copyright ya? Lalu di sini teman-teman ya kita select action. Nah jangan di trim ataupun di mute ya silahkan teman-teman replace song saja. Silahkan teman-teman replace song di sini. nah seperti itu ya nah ini ah, ada yang sudah saya eh, tambahkan sebelumnya dengan dengan lagu dari YouTube ya teman-teman nah sekarang saya di di lagu kedua kita tambahkan lagi saja di sini add dengan lagu musik dulu eh, dengan lagu YouTube dulu ya teman-teman ya kita tambahkan Seperti itu, kita paskan saja. Lalu, kita klik save. Save. Nah, ya. Jadi kalau untuk menghilangkan copyright pada uh, album musik, karena lagunya lama, jadi kita harus satu per satu lagu. Jadi, dia Uh, prosesnya untuk untuk bisa hilang jadi kita klik saja dia harus tunggu sampai semuanya sudah uh, apa sudah dihilangkan ya teman-teman ya nah ini pada video ini sengaja belum saya publish masih saya privat ya. Ini memang sengaja saya sediakan untuk menunjukkan kepada teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman mau langsung mempublishnya tidak apa-apa. gitu Tapi saran saya eh, sebaiknya apabila teman-teman ingin memiliki album musik. Ngambil dari eh, Youtube lain atau dari channel lain. Sebaiknya teman-teman eh, agak diganti ya untuk visualnya, untuk videonya. Jadi, jangan gunakan video uh, orang lain, ya. Banyak di di Google pun bisa, ya. Karena apa? Uh, saya rasa untuk musik, YouTube masih agak longgar. Tapi kalau untuk video, YouTube memang sangat ketat. Jadi, kalau untuk video, kita boleh ngambil video orang, tapi dibatasi 10 detik, uh, terus kita selingi dengan... Variasi dari kita, 10 detik lagi, 10 detik lagi, jadi kita harus trim-trim ya. Nah, gitu. Nah, apabila kita kembali ke tadi, ini kan setelah kita tambahkan musik dari YouTube, maka dia akan checking dulu nih. Ya. Ini, dan di sini pun ada keterangan processing ya. Nah, memang eh, memang cukup lama kalau untuk, untuk album musik ya. Nah. Tapi kalau untuk lagu yang satu-satu seperti karaoke ini, ya, ini uh, lumayan cepat, teman-teman. Tapi uh, setelah kita rubah dengan musik dari YouTube, kan hilang nih, restriction-nya seperti ini, ya. Uh, tentu timbul pertanyaan dari kawan-kawan, ya, Bang. Sama juga, kalau itu aku udah tahu, gitu kan udah banyak tutorialnya gitu kan musiknya jadi musik YouTube. Oh, tidak. Cara saya ini setelah kita rubah nantinya eh, akan eh, kembali ke suara awalnya. Jadi kita akan tetap bisa menikmati eh, karaoke sesuai dengan musiknya ataupun lagu sesuai dengan aslinya. Jadi bukan bukan dari YouTube ya. Nah. Baiklah teman-teman ya. Eh, jadi kalau kita nunggu tutorial ini sampai selesai prosesnya, tentu akan sangat lama sekali. Nah, jadi ini adalah contoh album musik, ya, yang tadinya juga terkena dolar merah di sini, terkena copyright. Nah, bagaimana bisa bang kok bisa sama sekali tidak ada, eh, tidak ada klaimnya bahkan tidak berbagi ini artinya monetisasi full ya? Nah. Boleh eh, pembuktiannya boleh kita putar lagu ini. Album dari album ini ya, kita buka. Apakah suaranya meng, eh, masih menggunakan eh, musik dari YouTube ataukah sudah kembali ke war, eh, ke suara aslinya ya, teman-teman ya. Maaf ya. Kamil mandi dengan pahami. Nah, ya itu ya, lagi hmm, ya, teman-teman. Ya, jadi tidak terkena copyright, ya. Nah, kita ke tengah lagi ke sini, coba. Ya, itu ya. Nah, itu jadi. Hasilnya akan seperti itu. Saya contohkan eh, satu lagi. Biar lebih mantep keyakinannya. Contoh lagu seroja ini juga tadinya ineligible, ineligible ya, tidak, tidak bisa dimonetisasi ya. Nah, sekarang kok bisa jadi bisa dimonetisasi. Kita coba ini karaoke ini teman-teman. Kalau untuk karaoke lebih cepat ya. Ya teman-teman ya bukan bukan bukan musik dari YouTube lagi kan langsung coba ya ya dengan asmara sekarang bukan bermenujaman bermen ya, gitu teman-teman ya. Nah makanya saya penasaran kenapa kok banyak banyak uh, video-video konten-konten karaoke pada lagunya lagu-lagu terkenal, populer, ya dan juga banyak lagu-lagu album-album lagu yang beredar di YouTube kok bisa nggak kena copyright sementara kita sendiri uh, di saat menggunakannya kok kena, ya, gitu. Nah jadi itu caranya ya. Nah ini saya banyak sekali album-album dan karaoke-karaoke teman-teman boleh lihat ini ya tidak ada yang kena copyright ya. Nah jadi caranya seperti tadi di saat terkena copyright teman-teman gantikan bagian yang terkena copyrightnya itu ya dan biarkan berproses. Nah setelah itu teman-teman jangan terburu buru ya biarkan saja ya boleh diprivasi boleh tetap di publis uh, di publik ya uh, jadi sehingga kalau di publik setiap audiens atau penonton yang menonton ih kok lain nih lagunya lagu youtube ini gitu lain dengan dengan musiknya biarkan saja tidak apa apa tapi kalau pun teman teman tidak mau seperti itu ya privasi saja jadi berikan waktu uh, cukup lama untuk video ini ya gitu uh, mungkin seminggu dua minggu atau sebulan tidak apa-apalah ya nah, coba dulu ya nah, karena saya belum belum punya patokan pasti uh, sampai kapan di saat kita lepas lagunya itu kembali ke lagu awal ya teman-teman nah di sini saya contohkan pada ini sama-sama, ya. Lagu dari negeri sana, ya. Ini terkenal sangat sulit untuk dimonetisasi, pasti kena klaim, ya. Dan klaimnya, ini klaim dolar merah selalu tidak pernah berbagi. Nah, di sini uh, saya contohkan yang ini, ya. Kita klik ke detail, kita lihat dulu di editor. Nah Ya, awalnya ya setelah saya berikan lagu dari YouTube maka karena ada ada kotak panjang di sini ya yang menutupi uh, menutupi musiknya ya artinya ini ditaruh musik YouTube ya nah coba kita putar sekarang. <tuh> Sudah kembali ke musik aslinya, padahal awalnya ini adalah terkena copyright. Ya, kita ke lagu yang satunya lagi, masih sama-sama lagu yang kena copyright. Nah, ini memang sengaja uh, saya sisakan, belum saya copot lagu dari YouTube-nya untuk teman-teman lihat. Kita ke detail. Lalu ke editor. Nah, ini tadinya terkena monetisasi. Lalu saya tambahkan lagu dari YouTube ya, sehingga hilang monetisasinya. Tapi untuk yang ini, karena belum saya hilangkan, maka kalau diputar dia masih lagu dari YouTube. Oke, nah gitu ya tadi e, jadi teman-teman harus menunggu ya nah ini berhubung sudah lama saya saya ininya saya ganti dengan lagu YouTube-nya nah kita klik saja nah ini kan musik dari YouTube kan free musik dari YouTube kan nah ini adalah musik yang dipakai kita remove ini juga kita remove Nah, setelah itu kita save, lalu kita save. Baik, setelah itu kita kembali. Nah, maka di sini akan processing dan pada restrictionnya. Akan checking kembali ya uh, Terkadang teman-teman ya Yang saya alami Kita uh, Apa ya Menghilangkan itu lalu uh, Kembali lagi Masih ada musik dari Youtube nya uh, Kadang dua atau tiga kali ya teman-teman ya Jadi kalau seandainya setelah processing Kita periksa pada Ininya pada detail videonya di editor sini nanti kembali. Kembali lagi seperti awal tadi. Nah seperti ini. Ya. Oke. Nanti kita ulang lagi saja tidak apa-apa. Ya. Kita hilangkan lagi. Gitu. Nah nanti. Nantinya akan seperti ini. Nah. Video kita akan kembali seperti semula ya teman-teman ya. Dan akan bisa dimonetisasi lagi dan memberikan kita pundi-pundi penghasilan ya. Lumayan musik ini teman-teman. Kita lihat ya. Nah ini ya. Ya teman-teman ya. Kita masih bisa berpenghasilan dengan... Dengan musik yang populer, karena musik ini lumayan view-nya, ya teman-teman. Dan rata-rata uh, audiens itu sanggup berlama-lama uh, menonton, mendengarkan musik, ya teman-teman. Ya, begitu saja, teman-teman. Tutorial, eh, tutorial, uh, trik membongkar rahasia, uh, menghilangkan musik e, menghilangkan copyright nah, tanpa tanpa mengganti e, musiknya artinya kembali ke semula apa ya sebutannya bingung lah pokoknya itulah ya teman-teman ya nah e, jadi buat teman-teman yang live mau pakai musik bodoh amat silahkan kalau nggak mau dihapus ya caranya seperti itu tapi memang makan waktu yang penting setelah itu tetap e, Rekaman kita bagus ya Mau yang tutorial ataupun yang nge vlog Pakai video-video uh, Yang ada musiknya Musik dari lagu-lagu Kesenangan teman-teman itu bisa digunakan Ya teman-teman Semoga bermanfaat Buat teman-teman dan semoga kita Bisa sukses bersama di Youtube ini Dan menjadi Sultan Sama-sama uh, Jika teman-teman suka, uh, suka Silahkan Kasih jempol ke atas, kasih like ya teman-teman. Dan buat kawan-kawan yang belum pernah subscribe, bantu channel saya agar warna grafika ini terus berkembang dan terus memberikan trik-trik dan solusi-solusi yang jujur, yang berdasarkan dari pengalaman uh, saya sendiri. Saya mencontohkannya dengan channel saya uh, dan meresetnya den juga dengan channel saya sehingga tidak ada keraguan Buat teman-teman untuk mempraktikannya Terima kasih atas kesetiaannya Menonton dari awal hingga akhir video ini Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kembali